Sebelumnya di Ahlu Misteri, teluh dan Misteri bus hantu. Halo baby, bisa temenin aku enggak? Sekarang Eke Ayona, kita kan LDRan orang tua aku lagi keluar negeri buat tiga hari ke depan. Aku OTW loh ya, oke deh, ditunggu ya. Oke, by the way, yang udah nyampe Tidak. mana ya? Ya, hmm, Google, please tell me where I am. Gimana ya biar aku bisa cepat sampai? Kan bisa pakai bis, lagian halte dekat. Asik. Akhirnya datang juga. By the way, tujuannya gimana sih? Ke Kota X, Bang. Lu naik bis aja, kan halte dekat. Naik ojek gak bisa. Lari apalah. Kan bisa pakai bis. Kok udah setengah jam nungguin gak ada juga bus yang lewat? Asik, akhirnya dadang juga. Malam-malam gini masih rame aja. Tapi kok, feeling gak enak ya? Bentar, bentar. Kok ini bau ini ya, bau amis, bau ikan asin? lalu misteri Parah sih ini. Bau banget. Jangan-jangan ini beshantu lagi. Soalnya dulu emak pernah pesen Udah mak bilang, jangan judi lagi, mending kalau judinya di Las Pegas. Ini malah judi adu jangkrik, mana kalah lagi. Dasar Iya mak Dan ingat pesan emak, kalau naik bus dan ternyata bawa amis, lu mesti waspada. Karena bawa amis itu adalah salah satu ciri dari bus hantu. Ingat. Hubungan yang sama judi tadi apa mak Udah gak usah ngeyel lu. Ingat, suatu saat bisa jadi informasi ini bisa berguna buat lu. Iya mak Hmm Ternyata mak bener Tapi masa sih ini bus hantu Kalau dilihat dari tampang-tampangnya sih Gak ada muka-muka serem Malahan pada imun Ah Kesper juga imut, tapi, tapi dia hantu, dia hantu juga. juga. Hmm, di situasi, di situasi seperti ini, ini apa, apa ya yang ya harus aku lakukan? Aduh, ini apaan deh? Bukannya mempermudah malah bikin tambah bingung. Hmm, apa ya yang harus aku pilih? Fifty 50, 50 deh. Malah, malah tambah bikin bingung kalau turun dari bus Nunggu bus baru lama kalau bikin instastory Yang ngapain bikin instastory Dikira lagi naik Lamborghini Gak ada yang bisa disombongin hmm, gimana ya Aha Daripada milih jawaban ini Mending aku tanya aja ke si Google Kenapa gak dari tadi ya Google, woi. Oi. Lu tahu nggak cara mengetahui apakah bus yang kita naiki adalah bus hantu atau bukan? Aduh, begituan mah kagak tahu gua. Coba deh tanya Yahoo. Apa ya lu ah? Ya Yahoo, bagaimana cara mengetahui apakah bus yang dinaiki adalah bus hantu atau bukan? Mana gua tahu yang gitu-gitu. Barangkali Google tahu. Heum. Si Google nyuruh gue nanya ke lo elu. Coba nanyanya sama anak Indigo. Anak, -anak Indigo? Apaan tuh? Kayaknya pernah denger deh. Oh iya, dulu oh, iya. kan emang pernah, pernah pasen. pasen. Dibilangin lu jangan nyolong motor lagi. Kalau gak sama STNK-nya, huh? kan jadi susah jualnya. Bak. Iya, mah, lu gak niat maling motor kok. Mah, lu cuma mau ambil helmnya doang. Eh, motornya malah ngikut. <tuk> ya udah, gak apa-apa. Ingat ya, kalau lu ngalamin kejadian mistis, Bak. misalnya naik bus tapi bu anir, bu amis, lu telepon anak indigo. Huh? Anak indigo tuh apa, mah, paranormal tapi ganteng. Lah, hubungannya sama maling motor apa, mak? Udah diam lu, jangan banyak bacot. Nurut aja sama emak. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat lu nanti. Iya, Pak, Ini kartu namanya, lu simpen baik-baik ya. Jangan sampai hilang, ingat. Iya, mak Kok mak gue bisa visioner gitu ya. ya? By the way, way kartu namanya masih ada gak ya? ya. Wah, Wah ternyata, ternyata masih ada. Yellow, pesona kopi tua enak diminum, nyaman di hati. Iya, yep, betul. Ada yang bisa kami banting, Bapak? Ini dengan PT Anak Indigo Subur Makmur Jaya Sejahtera Abadi selamanya bukan? Iya betul sekali Bapak Bapak pasti punya masalah mistis ya Iya bener Pak Tapi kok ini kayak agak asing ya suaranya Perasaan aja kali Iya kali ya Terus permasalahan mistisnya apa Bapak? Gini Pak Saya lagi di dalam bus nih Tapi ada keanehan Pas saya baru duduk, langsung kecium bau anyir, bau amis, bau busuk. Aneh deh pokoknya. Oh, memang itu kemungkinan adalah ciri-ciri bus hantu, Pak, ya. Tapi jangan dulu terburu-buru mengambil kesimpulan, Bapak. Bapak harus memastikan terlebih dahulu, oke? Okay? Cara mastiinnya gimana, Pak? Kebetulan banget, kami punya paket mantra pengusir setan dan aura negatif pak ya. Cukup dengan 500 juta saja, bapak sudah bisa mendapatkan paket mantra berisi 10 jampe-jampe, dua jimat, plus jadi member di perusahaan kami pak. 500 juta? 500 juta apaan maksudnya pak? Ya duit lah beg. Tapi jangan khawatir. Karena Bapak termasuk dalam 10 penelpon pertama Bapak mendapat diskon Sebesar 0,0005% Pak Ya tetap masih mahal itu mah Pak Gimana kalau gratisan aja? Hah? Saya gak ada duit banget soalnya Pak Gratisan Oke deh Kebetulan ini ada satu jampe-jampe, Pak, ya. Wah, mau dong, Pak. Gratis, nih. Iya buat Bapak gratis saja. Bapak ikuti saya, ya. Oke. Eh, hujan gerimis aja. Ikuti, Pak. Eh, hujan gerimis aja. Ikan teri diasinin. Ikan teri diasinin. Eh jangan menangis aja. Eh jangan menangis aja. Ikan teri diasinin. Ikan teri diasinin. Coba ulang pak. Eh ujarnya rimis aja. Ewe, ewe. Ikan teri diasinin. Uye. Eh jangan menangis aja. Dicikir. Ikan teri diasinin. Gitu ya pak. Mantap Manjur gak nih buat ngusir setan? Ya enggak Lu kalau mau ngusir setan ya berdoa Dasar Apa, Apa banget, banget lah Dafuk Gua dikerjain Parah Bukan sih Minta bantu, bantu doang, doang harus bayar, bayar lagi. lagi Eh eh, eh. Tapi kalau dipikir-pikir bener, bener juga, juga sih lagi. Kalau mau musir setan, tinggal baca doa atau baca Quran aja. Kalau emang yang benar ini gue setan, pasti pada panas. Tapi yang jadi masalah, gue gak hafal ayat-ayat. Gue cuma bisa ikro, itu pun ikro sehat. Asia nyesel deh, gue dulu gak belajar yang benar, tapi ya udahlah. Yang penting berusaha dulu. Kita tidak, tidak pernah tahu, tahu kalau tidak mencobanya. mencobanya. Woi, everybody look at me, motherfucker. Aba, ba, -a. Huh? ba, -a -a. ba, -a ba, aba. Kok paling cuek? Kayaknya ini, ini bukan bos, bos hantu deh. deh. Soalnya nggak hmm, pada kepanasan. <coughs> ini bau anyirnya muncul, muncul lagi. lagi, aduh. Mas. Apaan sih, Bang? Bikin kaget aja. Masnya kenapa? Barusan teriak-teriak enggak -teriak jelas. Jel ini, Bang. Ini kok bau ya? Bau amis, bau anyer, bau busuk. Masa sih? Enggak kok. <susuk> iya kan? Enggak ah, kok. Bang. perasaan aja kali. Masa sih? Ini saya udah mau muntah loh. Kok abang enggak kecium? Ah, perasaan aja kali. Ya udah, kalau masnya ngotot nyium bau busuk, coba masnya pindah aja ke depan, gimana? Ya udah deh. Ul, lu tau gak apa yang gua pikirin? Emang lo bisa mikir? Oh iya juga ya. Eh, maksud gua bukan gitu. Terus gimana? Lo lihat gak yang barusan duduk depan kita? Kasian ya, dia nyampe pindah gara-gara kebauan. Akhirnya lo nyadar juga? Bertahun-tahun gua temenan sama lo, baru sekarang lo sadar? iyalah, makanya lu rajin mandi hah? kasihan tuh orang lain kebauan sama bau pantat lu kebalik woi yang ada lu nah, sekarang udah bener belum? bukan kebalik itu woi maksud gua, harusnya lu cuci tuh kaki ah lu mah banyak maunya serah lu deh kambing Akhirnya bisa terbebas dari, dari, dari bau, bau busuk Itu, itu tadi kok tadi bisa, bau -bau bisa bau begitu ya, ya. Hmm. Kursinya, Kursinya aja kali ya yang kaya bau. bau Eh ada ibu-ibu -ibu. Bu, bu mau ke kota X ya Ya iyalah kita kan satu jurusan Kok si ibu tidak tertawa? Padahal kan itu adalah jokes andalanku. Semua orang yang kukenal pada tertawa mendengar jokes itu Kok tidak berhasil bagi ibu ini? Jangankan ketawa Ngedip aja? Enggak Ini si ibu napas gak sih? Eh jangan-jangan Ini bersantu lagi Sepertinya ceritanya bersambung lagi. Makasih sudah nonton sampai habis. Apakah kalian sudah subscribe? Eh, bagus. Apakah kalian sudah share channel ini ke teman-teman kalian? Wah, belum. Hah? Wah, kalian tidak tahu apa itu share? Oke, okay. buat yang ga tahu apa itu share, saya selaku coaching orient animator. Akan menjelaskan apa itu share. Pertama, share itu adalah bagikan atau sebarkan, bukan dangdutan. Ya, tak dundang-dundang, dundang-dundang share Hah? bukan, ya, bukan kayak gitu. Ya, lalu bagaimana cara share? Satu, dengan share link, caranya dengan mengkopi link atau tautan, lalu paste di mana saja yang dilihat orang. Kopi itu bukan kalian tiba-tiba nyeduh kopi ya, lalu dinikmati saat senja. Bukan. Kopi itu kalian ctrl C, lalu kalian bisa pastikan di mana saja kalian inginkan. Bisa di status Facebook, bisa di Twitter, bisa di tembok rumah tetangga, bisa di jawaban isai saat ujian. Bebaslah, atur-atur, oke? Okay? Lalu, cara kedua dengan rekomendasikan saja ke siapapun yang kalian kenal. Contoh. Kalian rasa video ini menghibur. Kalian bisa share ke teman-teman atau ke keluarga kalian. Tapi kalau kalian lihat, eh, video ini sampah. Kalian bisa kasih video ini ke tukang sampah di komplek kalian, oke? Okay? Nah, semoga itu bisa membantu. Makasih buat kalian yang udah mendukung channel ini dengan cara subscribe dan share. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye!